Setelah kita pertama kali dipertemukan oleh Tuhan, aku malu menatap matamu. Aku malu melihat senyummu, sebab bagiku semuanya terlalu indah hingga aku sulit merangkai kata. Benar, Tuhan telah pertemukan kita dalam satu jalan. Hanya saja, jalan yang kita tempuh belum diaspal hingga banyak bebatuan yang menghalangi kita untuk bergandeng tangan. Ini bukan tentang skenario, bukan pula tentang fiksi atau cerita rekaan, tapi ini soal hati yang berusaha menyatu dalam satu waktu entah kapan kita akan memulainya yang jelas menunggu adalah bukti ketidakpura pura-puraanku dalam mencintaimu